oke okay. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua nah kali ini video gua nih gimana caranya jadi uh, youtuber pemula ya jadi gua ingin ngasih tahu bagaimana caranya jadi youtuber pemula yang katanya langs langsung langsung bisa jadi cair uang gitu gitulah dan menjadi uh, me kerja langsung di YouTube bisa menghasilkan uang jadi gua kali ini ingin mengajarkan kalian semua nih di langsung aja ya kita langsung ke tutorialnya jadi caranya kita harus masuk ke Gmail Sebelumnya kalian itu harus mendaftar Gmail terlebih dahulu. Di kalian itu harus uh, mempunyai email tersendiri, kalaupun kalian sudah mempunyai dan uh, belum segera membuat email tersebut. Nah, langsung saja kita masuk ke aplikasi Gmail. Kalau sudah seperti ini kita klik yang gambar di atas jika yang belum uh, punya email segera membuat email tersebut dan kalian uh, langsung saja kita contohkan ya kita langsung klik tambahkan akun lainnya nah jika sudah seperti ini kita langsung ke google kalian itu harus benar-benar, uh, aduh di sini maaf ya guys, harus pakai pola. Jadi kalian tuh harus mempunyai Gmail terlebih dahulu jika ingin mempunyai akun channel, aduh salah polanya maaf. Oke okay, guys. Tunggu sebentar ya guys. Nah, jika kalian tidak punya akun Gmail, kalian tinggal membuat di sini ya guys, buat akun. Nah, kalian tinggal pilih ada dua pilihan untuk diri sendiri dan untuk mengelola bisnis sendiri. Kalian tinggal uh, pilih salah satu jawaban di bawah ini ya untuk diri sendiri kalau bisa sih seperti itu sih uh, untuk diri sendiri nah kalian membuat nama depan di contoh ya contohnya channel nama belakangnya saya Oke okay? nah jika sudah kalian pilih tanggal lahir kalian yang sesuai ya ke sesuai kita tidak bisa masuk seperti seperti tersebut pria ya dan gue juga pria gitu nah di sini tinggal ada pilihannya di sini ya kalian tinggal klik saja yang channel saya 837 oke okay? oke okay, berikutnya jika sudah seperti ini kalian tinggal kata sandi kalian terserah kata sandi kalian seperti apa ya dulu ini masih kelihatan oke ini sandi yang kuat berarti saya bisa Oke sudah seperti ini Tinggal lewati saja Berikutnya Saya rekan seperti ini Langsung saya setuju Tunggu sebentar ya guys Agak lama ini IP nya lagi terlalu ini lagi nah jika sudah seperti ini kita langsung menuju ke YouTube nya saja langsung ya Jadi kalian jika sudah masuk ke YouTube nah ini sebelumnya ini adalah Hello, channel gue ya guys ito, ini ito, channel gua ito, saat ini namanya benar-benar Bung jadi gambar ondel-ondel sengaja ya guys nah langsung saja kalian langsung ke akun langsung tinggal pilih akun Gmail yang sudah kalian buat nah jika sudah seperti ini kalian klik pojok kanan yang gambar C yang kalian sudah buat seperti saya jika sudah membuat seperti ini kalian langsung klik channel anda nah Memori, jika penuh. sudah seperti ini, kalian bersifat foto Android. Anda. Contoh ya, guys. Nah, Bindu sekarang kita ambil oh. ini. Nah, ini saya akan keluarkan dari bentuk. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, gambar nah jika kita seperti ini kita ambil gambarnya gambar kucing ya guys contoh aja ya guys misalkan saja nah jika sudah seperti oh, ini gambar sudah nah, main saya akan guys. keluarkan nama nah jika sudah ada sebenarnya terserah kalian kalian tinggal ganti channel kalian seperti uh, tutorial, tutorial, channel, nah, misalkan seperti itu. Okay. Oh, nah ini saya akan keluarkan dalam darah keluar. kotor kan. keluar ini tampilannya oke okay. jadi sudah bisa dipakai ya, jika kalian sudah bisa membuat seperti ini. Kalian tinggal membuat video-video konten apa aja gitu, jadi membuat video yang seru ataupun yang lain gitu. Oke, jika kalian sudah seperti ini kalian tinggal kelola video-video upload video-video apa saja ya supaya uh, banyak yang nonton jika sudah seperti itu uh, kalian langsung ke YouTube studio Oh ya guys sebelumnya jika kalian belum download YouTube video di, di HP juga bisa ya guys ada aplikasinya ini, ini channel gue ya guys yang satunya lagi guys ya akun channel yang khusus kita buat tutorial channel oke okay. nah jika sudah seperti ini guys kalian tinggal klik kliknya beginilah analisa analisanya dan dari jam tayangnya perubahan subscribernya beginilah guys kalian bisa melihat video-video kalian yang paling seru atau gimana ya guys oke okay, begitu aja. Uh, dari channel saya ataupun video saya hari ini, saya hanya bisa membuat seperti ini. Mungkin bermanfaat untuk kalian. Uh, jika ada yang kekurangan, uh, kalian komentar aja di bawah ini. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay guys, yun